All Smart juga memberikan layanan konsultasi via video call dan chat dengan psikolog secara interaktif. All Smart, everyone is smart. analisa sedik itu sendiri di, di dunia ya, tidak hanya di Indonesia baik, ini saya coba, ini ada latar belakang kalau dari kita ya, dari sisi muslimnya saya tidak akan bahas di sini, kemudian ini ada evolusi, evolusi cara mengukur bakat nah ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jamal ya jadi eh, awal yang pertama itu adalah di sini ada pengamatan dan ada psikometri. ya. Jadi kalau eh, pengamatan itu berarti kan mengama, mengandalkan kemampuan mengamati eh, dari persen itu sendiri. Jadi trial and error ya, yang banyak sering dilakukan oleh eh, para orang tua. Jadi kalau dari cara pengamatan itu sendiri tentu saja kita membutuhkan waktu yang sangat lama apalagi kalau misalnya kita secara apa, sebagai orang tua itu kurang memiliki apa wawasan pengetahuan tentang bagaimana melihat bakat seorang anak. Dan kemudian perkembangan selanjutnya itu ada ilmu psikometri ya. Ilmu psikometri ini sering disebut dengan psikotes atau tes minat dan bakat yang sering dipakai oleh sekolah selama ini dan juga banyak perusahaan. Kemudian dari psikometri sendiri akhirnya berkembang ada biometri sidik jari. Nah, di sini saya langsung ke perkembangan dari biometri itu sendiri. Nah, ini kalau yang ini ini tadi model biometri yang tadi sudah sempat dijelaskan ya oleh Pak Jamal tentang metode biometrik. Di sini ada 13 ya, dari 13 apa namanya teknik biometrik di sini ternyata fingerprint memiliki angka validitas yang paling tinggi ya nah kemudian ini historis penelitian dari analisa sidik jari memang uh, analisa sidik jari ini pertama kali dipakai itu adalah untuk uh, sebagai alat identifikasi uh, person ya jadi identifikasi, terutama adalah identifikasi di dunia kejahatan, ya kepolisian jadi dari sejak tahun 1887 itu pertama kali dibuka Biro Sidik Jari di India, di Calcutta Sidik jari digunakan sebagai alat identifikasi kriminal kemudian di tahun 1905 itu sidik jari dipakai oleh angkatan darat amerika serikat ya masih tetap sebagai fungsinya sebagai alat identifikasi pribadi kemudian fbi juga sudah mulai memakai sidik jari itu di tahun 1924 dan di tahun 1970 nah ini adalah cikal bakal analisa sidik jari yang berbasis ilmu dermatoglifik jadi Ilmu Dermatoglifik di sini, ini adalah bidang ilmu yang khas, ya baik uh, psikologi maupun psikologi, dan dapat dianalisa atau dibuktikan melalui antropologi, genetika, dan statistik. Basicnya adalah analisa uh, bentuk dari sidik jari itu sendiri. Jadi mulai dari uh, apa lengkungannya, kemudian model dari sidik jari itu sendiri. Kemudian di tahun 1974, Nah, ini mulai e, dikembangkan di dunia psikologi sendiri oleh Beverly Jaggers. Ya. Sidik jari tercermin dalam karakteristik dan psikologi seseorang. Jadi, dalam sidik jari itu kita bisa melihat karakteristik e, masalah psikologi seseorang. Dan berkembang lagi di tahun 1992. Dermatoglifik itu digunakan juga ternyata bisa juga untuk mengidentifikasi di bidang kesehatan. Jadi ternyata dari analisasi jari itu sendiri bisa diketahui kira-kira seseorang itu punya potensi penyakit apa saja. Jadi di sini kalau penelitian awalnya ini yang bisa diidentifikasi itu adalah penyakit endometriosis, Alzheimer, gangguan pendengaran, rongga hidung, dan lain-lain. Nah, ini di tahun 92 Kemudian perkembangan selanjutnya, ini seperti tadi disampaikan, disinggung ya, seperti disinggung oleh Pak Jamal, yaitu di tahun 2004, ada konferensi IBMBS, yaitu Lembaga Internasional untuk Biometrik dalam hal perilaku masyarakat, baik di Amerika Serikat, Jepang, maupun Taiwan. Jadi di konferensi itu sendiri membahas tentang metode pengembangan multiple intelligence berdasarkan dermatoglyphic research. Di sini penelitinya atau tokoh yang menyampaikan simposiumnya itu adalah Dr. Mary Lay, PhD, beliau dari Taiwan dan pendidik juga. Jadi beliau menggunakan... Analisasi jari ini uh, untuk memetakan siswa-siswanya. Ini selama 20 tahun penelitian uh, beliau lakukan, dan uh, sampel yang uh, dipakai itu mereka kumpulkan sampai uh, angka 10.000 siswa. Jadi selama penelitian itu juga, uh, Dr. Mary Lai itu sudah menggunakan metode pendidikan yang berbasis potensi. Jadi di sini beliau menemukan bahwa ternyata betul dari analisa, hasil analisa sidik jari itu benar-benar mampu memetakan potensi seseorang, bakat terkuatnya ada di mana, bakat lemahnya di mana, kemudian cara yang tepat untuk mengajari mereka di dalam menguasai materi itu seperti apa, sampai kepada bagaimana pola untuk bisa mendekati ya atau memotivasi setiap anak didik karena kita sama-sama tahu individu itu bersifat unik ya jadi karena mereka unik maka akan ada perbedaan yang sangat-sangat apa namanya beragam untuk masing-masing siswa baik tentang cara belajarnya kemudian cara memotivasinya gitu ya dan ini Memang sering kita dengar ya keluhan dari para orang tua, saya sudah coba cara begini, Bu. nggak bisa, saya coba, sudah coba cara begini, tidak bisa juga. Jadi, analisasi dek jari akan membimbing orang tua bagaimana cara yang tepat untuk mendekati si anak, cara yang tepat untuk bagaimana mengajari si anak untuk menguasai materi dengan lebih mudah. Kemudian, selanjutnya adalah, Uh, ini tadi sudah disinggung juga oleh Pak Jamal ya tentang keunggulan biometrik sendiri itu ada tujuh uh, variabel ya yang membuat uh, metode biometrik ini memiliki keunggulan uh, yang sangat uh, luar biasa ya kalau dibandingkan uh, apa namanya psikotes sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan psikotes ya karena kalau uh, biometri itu kan kita membaca atau apa memfoto ya memfoto potensi dasar yang dimiliki oleh setiap individu kalau psikotest eh, psikotest psikotes itu adalah memotret kondisi saat ini gitu jadi kalau mau digabungkan ini sangat luar biasa gitu ya jadi kalau mau digabungkan ketika kita melihat hasil analisis digiar itu kita bisa melihat nih potensi dasar yang dimiliki si individu itu apa Kemudian ketika kita melihat hasil sikotes saat itu, oh ternyata hasil sikotesnya seperti ini. Kira-kira apa namanya? Kok tidak sesuai ya dengan hasil analisa bakat melalui sidik jari? Oh berarti ini hambatannya ada di mana? Atau misnya ini ada di mana? Gitu. Harusnya ketika kita berpatokan kepada potensi dasar seseorang secara genetik itu akan memudahkan. Setiap individu untuk mengembangkan uh, potensinya secara lebih baik dan lebih mudah, tentunya gitu ya. baik. Uh, saya tidak jelaskan lagi ini tadi karena tadi sudah dijelaskan sama Pak Jamal ya tentang tujuh variabelnya. Kemudian, ini ada tabel hasil uh, uji validitas menggunakan uh, SPSS uh, yang sudah kita lakukan baru tiga, tiga ranah ya, yaitu tentang gaya belajar dominasi otak dan uh, multipledergence atau uh, kecerdasan majemuk. Jadi dari hasil analisa komparatif dengan menggunakan teknik uh, apa namanya independen sampelnya adalah t-test memberikan hasil masing-masing 0,573 uh, untuk gaya belajar, 0,561 untuk dominasi otak dan 0,974 untuk kecerdasan majemuk. Jadi dari ketiga hasil di atas memberikan menunjukkan signifikansi di atas standar error yaitu 10 hal tersebut memberikan bukti cukup bahwa tidak terdapat perbedaan antara hasil analisa psikometri ataupun biometri fingerprint ya nah ini seperti tadi dikatakan oleh pak Jamal ya bahwa hasil analisa sidik jari dengan hasil apa namanya assessment psikologi secara psikometri itu saling mendukung. Jadi ini pernah kita lakukan juga di sekolah Al-Azhar, kebetulan waktu itu ada seleksi pimpinan, calon pimpinan Al-Azhar seluruh Indonesia. Jadi waktu itu saya sengaja menggunakan dua metode, ya. yang satu adalah asesmen psikologi, menggunakan psikometri, dan satu lagi adalah dengan Olsmat. Dan ini sangat-sangat membantu para psikolog. Untuk e, melihat e, apa namanya perbedaan atau e, apa namanya hmm, perbedaan atau apa ya istilahnya ya kira-kira e, sebenarnya orang ini seperti misalnya sebenarnya anak ini punya punya potensi nih di bidang ini ini ini, ini. tapi kenapa ya kok nggak muncul ya gitu atau sebenarnya ini punya e, punya potensi e, nya cukup bagus. Tapi ini ternyata leadershipnya ini baru sampai sini. Nah, kira-kira apa nih yang harus mereka lakukan? Dan tidak apa namanya yang tapi yang sering-sering terlihat itu justru antara hasil analisa bakat dengan hasil asesmen psikologi itu tidak jauh berbeda. ya, tidak jauh berbeda. Jadi ini mengindikasikan bahwa sebenarnya secara individu kita sebenarnya juga punya naluri ya untuk bisa melihat potensi kita yang lebih. Yang lebih dominan itu di bidang apa? Oke, okay. kemudian uh, ya, ini faktanya bahwa ternyata kalau uh, memakai experience tradisional, itu kita akan membutuhkan waktu sampai tiga tahun ya. Tapi dengan deteksi biometri, itu ada dalam waktu 10 menit ya. Sepuluh menit itu dari mulai kita merekam, uh, apa namanya sidik jari itu sendiri, sampai dengan analisa itu uh, waktunya sekitar 10 menit oke okay. nah ini keunggulan produk all nya ini tadi e, tampilan untuk apps kita ya pak tampilan untuk apps kita ini keunggulannya e, tidak butuh waktu lama kemudian tidak membuat cemas peserta tes jadi kalau di tes itu kan masih ada faktor e, individu ya yang bisa mempengaruhi hasil tesnya jadi kalau untuk fingerprint Meskipun anaknya cemas atau apa namanya takut itu hasilnya ya tidak akan tidak akan berpengaruh ya karena memang basisnya adalah sidik jari yang bersangkutan. Kemudian tidak ada vonis bahwa orang yang satu lebih bodoh dari yang lainnya akurasinya sangat tinggi cukup dilakukan sekali seumur hidup tidak tergantung situasi psikologis ya kemudian bisa untuk anak autis atau hiperaktif. Hasil tes dapat diperoleh lebih cepat dan kapasitas jumlah pengukuran bakat dalam satuan waktu cukup besar. Oke, nah ini hasilnya dari hasil analisa Alsumat itu ada 10 aspek yang kita lihat, ada learning sensitive, ada response style, learning style, brain lateral, brain lateralisasi, general skill pengembangan otak kanan dan kiri, multiple intelligence, personal mapping, basis motivasi dan penjurusan. Oke, okay. Sebel, uh, sebelum kita apa namanya melangkah ke yang kita lakukan uh, setelah analisa, saya akan mencoba untuk menjelaskan ini. Saya buka dulu uh, tampilan hasil dari Allsmart-nya. Contoh ya. Oke, okay. uh, ini aspek pertama yang kita ukur ya, yang kita lihat yaitu tentang daya respon di sini ada dua tipe ya ada tipe responsif dan ada tipe analitical. Nah dari sini dari grafik ini cara membacanya adalah ini ada garis tengah ada garis merah di tengah-tengah di sini. Kalau dia area, apa namanya, areanya di sini, itu berarti dia termasuk yang tipe analytical atau skornya antara 0 sampai 300. Tapi kalau skornya di atas 300, berarti dia dikategorikan sebagai yang memiliki respon yang cenderung responsif. Nah, Untuk grafik yang pertama ini, ini semakin kecil angkanya, ini berarti yang bersangkutan termasuk yang Termasuk individu yang analytical. Nah, kalau semakin ke atas, semakin ke atas berarti dia ada kecenderungan untuk bersikap bersifat responsif. Ya. Jadi, di sini, kalau analytical itu ketika dia mendapatkan satu materi atau suatu informasi, biasanya dia tidak langsung memberikan respon, tapi dia endap dulu, dia renungi dulu, dia amati dulu kira-kira uh, materi atau informasi yang barusan dia terima itu benar apa enggak sih gitu. Valid atau enggak sih gitu. Jadi kalau misalkan dia uh, betul dia rasa uh, apa namanya valid, maka uh, apa namanya dia akan baru memberikan respon. Nah, kebalikannya kalau responsif itu uh, yang bersangkutan ketika mendapatkan satu materi atau satu uh, informasi cenderungnya memang apa ya secara cepat memberikan respon ya, jadi pemikiran perenungan itu lebih singkat daripada anak-anak yang tipikalnya adalah analytical. kemudian selanjutnya adalah gaya belajar nah untuk gaya belajar di sini kita cukup perhatikan kira-kira skor yang paling tinggi itu apa kebetulan di sini contohnya adalah skor yang paling tinggi itu adalah visual berarti anak ini lebih mudah untuk belajar secara visual atau secara mengamati jadi kalau visual itu kan berarti dia lebih suka apa namanya dia lebih mudah belajar itu dengan membaca membuat rangkuman ya kemudian mengamati gambar nah, itu adalah visual kalau auditory, dia cenderung apa namanya lebih tajamnya itu adalah di pendengaran dan kinestetik itu dengan uh, olah tubuh. Jadi anak-anak yang kinestetik itu biasanya memang uh, kecenderungannya tidak bisa diam ya atau tidak betah duduk dalam rentang waktu yang lama. Ini adalah kinestetik. Nah, kalau uh, ada kalanya ya, kalau selama ini saya perhatikan uh, di grafik ini, itu, saya tidak pernah menemukan yang skornya nol dari tiga gaya belajar ini. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa setiap individu sebenarnya punya potensi untuk belajar secara visual, atau auditory, atau kinestetik. Hanya saja, ketika kita melihat skor yang lebih tinggi di area salah satu dari gaya belajar ini, itulah yang paling mudah dia lakukan. E, apa namanya ketika mereka belajar. Ya. Jadi di sini bukan berarti dia e, tidak bisa auditori atau kinestetik karena di sini juga mereka ada kemampuan walaupun tidak semenonjol secara visual. ya Oke, kemudian selanjutnya ini ada serambi otak atau dominasi otak. E, ini juga cukup kita perhatikan e, skor yang ada di diagram. Ini terlihat kalau dicontoh di sini adalah otak kanannya lebih tinggi ya dibandingkan otak kiri 54,7 persen kanan dan kirinya 45,3 persen. Nah, apakah ini bisa dikatakan seimbang? Belum ya. Jadi secara apa namanya ilmu itu yang bisa dikatakan seimbang antara kanan dan kiri. Kalau perbedaan skor antara kanan dan kiri itu kurang dari 1 persen. Jadi kalau misalkan yang satu adalah 49, yang satu 51 itu belum dikatakan seimbang, ya. Jadi kalau yang dikatakan seimbang itu apa? Bagaimana? Yang perbedaannya kurang dari satu persen. Jadi dari grafik ini pun saya menemukan bermacam-macam hasil juga ya. Ada yang sangat apa namanya? Fantastis ya, sangat ekstrim perbedaannya, jadi saya pernah menemukan otak kanan itu sampai 70 persen, otak kiri 30 persen atau dan sebaliknya. Tapi saya juga pernah menemukan benar-benar seimbang angkanya 50 persen 50, jadi apa yang terjadi ketika angkanya ini sama, ini benar-benar di grafik selanjutnya itu semua skornya itu sama, gitu ini luar biasa ya, jadi memang apa namanya, satu aspek akan berkaitan dengan aspek yang lainnya Oke okay. kemudian ini kemahiran atau saya bilang ini adalah keterampilan dasar ya dari keterampilan dasar di sini ada lima aspek yang bisa dilihat yaitu operasional manajerial leadership komunikasi dan adaptasi. Dari sini pun orang tua cukup memperhatikan kira-kira uh, skor yang paling tinggi apa? Di sini kebetulan skor yang paling tinggi adalah kemampuan adaptasi. Berarti uh, individu ini memiliki kemampuan adaptasi yang uh, lebih menonjol dibandingkan keterampilan di bidang operasional. Apa sih operasional? Operasional itu adalah untuk jenis pekerjaan yang uh, membutuhkan ketelitian, kecermatan, gitu ya, uh, detail gitu. Nah, kemudian Bagaimana manajerialnya? Ternyata manajerialnya nomor dua nih, ya. Rankingnya nomor dua setelah adaptasi. Jadi, anak ini memiliki kemampuan memanage semua tugas-tugasnya, termasuk juga memanage waktu, ya. Jadi, dia kemampuan untuk memanage itu sangat bagus. Nah, apa bedanya dengan leadership? Kalau di leadership di sini, di sini ada kemampuan untuk mengkoordinir orang, kemudian untuk mengarahkan orang. Untuk melobi orang untuk mengambil keputusan, sementara kalau manajerial itu hanya sebatas meminit semua tugas-tugasnya. Jadi, ini perbedaan adalah antara manajerial dan leadership. Kemudian, ada aspek komunikasi juga. Nah, dari lima aspek ini pun, saya tidak pernah menemukan yang skornya nol, gitu ya. Jadi, kalau kita bicara potensi dasar, itu bapak sebenarnya. Sekecil apapun potensi dasar, misalnya ini ini yang paling kecil apa operasional misalnya. Tapi ketika kita misalnya mau mengasah kemampuan yang memang apa namanya potensinya kecil, tapi kalau diasahnya itu apa namanya runtut apa namanya terus menerus gitu, itu bisa juga menjadi satu keunggulan yang bersangkutan. Tapi kalau misalkan nih adaptasinya. Skornya tinggi, tapi ternyata lingkungan itu membuat dia eh, apa tidak mampu mengembangkan kemampuan adaptisnya, itu bisa juga. Jadi anak-anak yang eh, saya pernah waktu itu eh, apa namanya ketemu dengan anak SD ya, anak SD, kemampuan adaptisnya itu tinggi sekali. Tapi ketika dia bertemu dengan saya itu nggak bisa ngomong sama sekali, nggak keluar suaranya gitu ya. Benar-benar dia apa namanya kesulitan atau mengalami hambatan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Tapi ternyata setelah saya konseling, nah di situ ada hambatan. Nah ketemu nih ternyata, kenapa padahal ini sebenarnya potensi adaptasinya tinggi, tapi karena hambatan itu ada hambatan, jadi kebetulan waktu itu bapaknya itu terlalu menuntut ya tuntutannya terlalu tinggi, jadi anak itu dituntut memiliki Selalu mendapatkan nilai yang sempurna, jadi akhirnya anaknya tertekan, dan uh, setiap dia apa mau main itu selalu dilarang gitu. Udah buat apa sih main, belajar aja, sebentar lagi kan kamu ulangan, atau tugasnya lagi banyak, pokoknya nggak ada main, pokoknya waktunya belajar. Jadi akhirnya kemampuan agratisnya tidak ter, uh, terasah dengan baik. Jadi uh, ketika saya menggunakan uh, hasil uh, AllSmart ini sendiri, saya cukup terbantu, banyak terbantu malah ketika saya melakukan konseling untuk apa namanya? membantu para orang tua dan juga asiswa siswa ya untuk apa, menyelesaikan semua permasalahannya. Jadi saya dipermudah untuk menemukan apa inti permasalahan itu ada di mana gitu. Itu sangat-sangat membantu buat apa konseling ya. Baik, kemudian selanjutnya adalah ini tentang brain potential, potensi otak ini ada sepuluh ya Ada sepuluh ini kalau kita lihat nih potensi otak Ada sepuluh mulai dari apresiasi musik, audio linguistik, kecekatan, seni fisik, konseptual, imajinasi Logika, observasi, perencanaan, pengamatan, dan relasi atau network Nah tapi di sini beda dengan multiple intelligence ya. Kalau multiple intelligence itu grafiknya ini ragam bakat kita sebutnya itu ada delapan ya. Ada body kinestetik, intrapersonal, interpersonal, linguistik, logik, matematik, musik, naturalis dan visual spasial. Namun sebenarnya dua hal ini saling berkaitan antara ragam bakat dan juga potensi otaknya. Kita lihat sebentar ya. Di sini yang paling tinggi adalah naturalistik naturalistik naturalistik itu adalah segala hal yang berhubungan dengan makhluk hidup ya kemudian visual spasial dan yang ketiga logik matematik kita lihat ke atas kira-kira untuk potensi otaknya seperti apa nah ternyata dia memiliki poin tertinggi di perencanaan ini juga sesuai dengan grafik yang di atasnya tadi yaitu managerial jadi ketika uh, dia memiliki uh, apa namanya managerial yang tinggi biasanya itu memang ditunjang oleh uh, apa namanya skor perencanaan yang tinggi juga. Ya. Kemudian uh, logiknya 10,85 ini masih uh, termasuk tinggi ya angka di atas 10 konseptual imajinasi. Dan kita lihat di sini ternyata benar Uh, apa namanya logik matematikanya juga uh, lumayan tinggi ya 10,85 dan kemudian perencanaan yang tadi disebutkan di atas ternyata terkaitnya adalah di sini uh, di naturalistik dan juga di visual spasial kalau visual spasial itu adalah uh, untuk apa ya kemampuan untuk melihat ruang bidang gitu ya atau uh, Uh, untuk profesi arsitek biasanya ini sangat-sangat dibutuhkan kemampuan visual spasial. Nah, di sini, di grafik di sini, di grafik di sini itu yang perlu uh, diperhatikan oleh orang tua, itu biasanya antara dua sampai tiga uh, kecerdasan atau bakat. ya. Di sini paling tinggi naturalis, visual spasial, atau logik matematik. Kenapa harus tiga yang harus diperhatikan? Karena kita juga harus menyesuaikan dengan, Minat yang bersangkutan, kemudian juga apa namanya, aspek pendukung. Aspek pendukung kira-kira dia lebih mudah mengembangkannya itu di bidang apa? Jadi, seperti misalnya ketika kita bertemu dengan anak-anak yang misalnya ini musiknya tinggi gitu ya, musiknya tinggi tetapi dia tidak punya wadah ya untuk bisa mengembangkan kemampuan musiknya secara baik. Jadi, akhirnya kemampuan musiknya juga tidak bisa diasah secara maksimal. Nah, karena mungkin apa namanya, musiknya tidak bisa diasah secara maksimal, kita mencoba untuk yang kedua, apa gitu. Jadi, skor yang kedua itu apa gitu. Jadi, di sini apa namanya, kita lebih mudah untuk diarahkan kira-kira anak-anak ini bisa apa namanya, diasahnya itu di bidang apa saja, ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah. Ya, ini uh, keterangan ya, keterangan di sini itu adalah menjelaskan tadi setiap bidang aspek bakatnya. Di keterangan di sini juga kita bisa melihat adalah kecenderungan karir si cerdas alam. ya Ini saya baca di naturalistiknya. Kecenderungan karir si cerdas alam adalah ahli biologi, peneliti alam, ahli farmasi atau polisi hutan, ilmuwan flora fauna, petani, peternak, ahli cuaca, dokter hewan, cinta alam, aktivis lingkungan hidup, aktivis binatang dan lain-lain. Jadi di sini orang tua juga bisa membayangkan, oh kira-kira saya mau mengarahkannya itu apa namanya di bidang apa nih anak-anak kira-kira minatnya lebih ke arah mana? Lebih ke arah farmasinya atau lebih ke arah apa namanya flora fauna gitu ya? Itu akan lebih mudah membantu para orang tua. Oke. Okay. Kemudian, nah ini ini satu keunggulan juga di All yaitu pemetaan diri atau sering kita sebut personal mapping. Kalau di dunia psikologi di assessment psikologi ini apa namanya biasa disebut dengan MBTI ya, bapak-bapak mungkin pernah mendengar MBTI. Di sini ada empat grafik ya. Grafik yang pertama itu adalah tentang cara bertindak. Grafik kedua adalah tentang cara mengambil keputusan. Kemudian grafik yang ketiga itu adalah tentang Cara memperoleh informasi dan cara memperoleh energi. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah cukup dilihat arsirannya ini ada di mana. Jadi, di sini kalau arsirannya e, di bawah garis merah, berarti dia termasuk tipe yang judging. Tapi kalau dia di atas garis merah, berarti dia tipenya adalah perceiving. Demikian juga dengan yang di sini. Kalau ini di atas, berarti dia tipenya feeling. Kalau di bawah, berarti tipenya Thinking. Nah, keunikan individu itu bisa dilihat dari sini juga. Jadi kalau misalnya, kalau di tes lain, itu kan oke, okay, sama-sama judging gitu ya misalnya. Tapi di sini ketika kita mendapatkan angka yang tertera di sini, misalnya ada judgingnya di sini kan 3,45. Kemudian ada yang judgingnya sampai 27, pasti akan berbeda penampakan apa namanya perilaku sehari-harinya kemudian penampakan dari bagaimana dia cara bertindak sehari-hari itu sudah pasti berbeda meskipun sama-sama jaging tapi kita bisa melihat seberapa jagingnya sih dia gitu. Nah, kalau di sini 3,45 sebenarnya jaging itu kan untuk gambaran orang yang terbiasa dengan schedule ya teratur, sistematis semuanya pokoknya berdasarkan plan yang sudah dia buat. Jadi orang-orang jajing itu biasanya tidak mudah untuk beradaptasi terhadap perubahan yang mendadak. Itu uh, jajing. Tapi ketika kita melihat angkanya kecil seperti ini, bisa jadi sebenarnya dia uh, tingkat uh, apa? adaptasinya terhadap perubahan yang mendadak itu tidak terlalu bermasalah bisa jadi, ya. Akan berbeda sekali kalau misalnya kita mengetahui, e, bertemu dengan orang yang judgingnya 30 misalnya skornya. Pasti kesulitan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang mendadak itu akan sangat berbeda dengan skornya yang rendah. Nah, itu e, kelebihan di sini ya. Jadi, tidak hanya e, apa namanya melihat tipenya judging atau persising saja, tapi kita bisa melihat seberapa jauhkah dia judging atau seberapa jauhkah dia e, persising, Ya. Nah, untuk penjelasannya, ini ada di bawahnya. Uh, judging itu seperti apa, perceiving seperti apa, ya? Thinking seperti apa, tapi ini memang uh, penjelasan di sini adalah penjelasan secara umum, ya. Karena kalau kita penjelasannya berbasis angka di sini, akan kita dapati uh, berjuta-juta barangkali, ya, uh, variasi dari uh, uh, personal mapping ini sendiri, ya. Jadi, kita... Um, Menghadirkan di sininya adalah penjelasannya secara general. Nah, demikian juga dengan cara mengambil keputusan dan cara memperoleh informasi, dan juga cara memperoleh energi. Nah, dari empat uh, grafik ini, uh, karena kita konsepnya adalah MBTI, ya, adalah. Uh, Me, apa ya, ini sebuah alat untuk melihat keberibadian, tipe keberbedaan seseorang. Jadi, di sini empat grafik ini kita tidak bisa membaca secara parsial. Ya, kalau kita eh, sempat, mungkin eh, kita pernah tahu ada eh, analisis sidik jari juga yang hanya menggunakan dua, dua, eh, apa, dua grafik. Nah, itu berarti dia hanya membaca secara parsial. Nah, kalau membaca secara parsial, ya kita tidak bisa memotret individu secara keseluruhan bisa jadi karena hanya parsial kita bisa jadi akan salah me, me, me apa, memperlakukan dia gitu ya atau melihat keberbadian secara utuh itu bisa bisa jadi salah gitu karena hanya dua yang dibaca ya kalau kita ini keempat empatnya kita baca cara bacanya bagaimana di sini hasilnya kita lihat ya ini adalah berarti dia tipenya ekstrovert Extrovert itu simbolnya adalah E kemudian intuiting itu simbolnya adalah N Berarti EN ya, EN kita naik ke atas, feeling dan judging berarti ENFJ. ENFJ, ya. nah, kita lihat di bawah ENFJ. Nah, di sini keluar uh, profesi yang disarankan sesuai dengan gambaran pribadinya dia. Nah, um, profesi yang ada di sini ini bukan harga mati, karena tadi kita harus tahu uh, prosentase dari... E-nya itu berapa banyak, persentase dari N-nya itu berapa banyak, persentase dari F-nya berapa banyak, dan persentase J-nya itu berapa banyak. Jadi di sini saran hanya saran ya, hanya saran kira-kira untuk pribadi ENFJ itu profesi yang cocoknya itu apa. Nah ini sarannya ada lima, ya. Jadi lima nya ini kita bisa coba analisa lagi sesuai dengan Uh, multiple intelligence-nya sesuai dengan uh, apa namanya keterampilan dasarnya. Kalau dilihat di sini, ini direktur periklanan, humas, konsultan HRD, manajer penjualan dan staf HRD, ya. Dan yang terakhir, terakhir uh, belum, sebelum terakhir ya, sebelum terakhir ini adalah basis motivasi. Nah, ini yang sangat-sangat dibutuhkan oleh para orang tua dan guru, ya. Karena dengan kita mengetahui basis motivasi setiap anak itu akan membantu setiap guru maupun setiap orang tua bagaimana cara memotivasi yang tepat yang bisa dilakukan oleh kita untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak kita. Di sini ada enam. Jadi kalau skornya nol bagaimana? Kalau skornya nol ini berarti anak ini tidak bisa nih, dengan pendekatan keyakinan dia nggak bisa. Dengan pendekatan yang kita coba uh, apa uh, uh, dorong untuk antusiasme, uh, dia juga nggak bisa. Terus uh, yang paling tepat apa? Yang paling tepat di sini karena angka tertingginya ada di rasional berkebalikan, berarti kita banyak bergeraknya di sini. Ya, Jadi rasional berkebalikan itu seperti apa? Rasional berkebalikan itu untuk gambaran individu, yang ketika disuruh itu dia eh, malah eh, tidak mau melakukan, tapi ketika dilarang dia malah melakukan hal tersebut, gitu ya. Nah ini menggambarkan bahwa sebenarnya eh, untuk anak-anak rasional berkebalikan itu memang dia tidak bisa, tidak suka ya, tidak suka kalau diperintah. Terus bagaimana dong? Eh, tekniknya bagaimana? Tekniknya adalah eh, kita kasih eh, apa namanya eh, analisa yang misalkan, oke. Okay, kamu bisa mengambil pilihan A, tapi ini resikonya, ini manfaatnya, ini keburukannya misalnya. Ya, atau ini alternatif B, alternatif B itu ini yang harus kamu lakukan, tapi ini resikonya, manfaatnya ini. Dan kita serahkan keputusan kepada yang bersangkutan. Dia lebih lebih lebih nyaman itu kalau pendekatannya seperti itu. Nah. Uh, tapi di situasi yang lain, karena di sini ada tiga ada tiga juga ya basis motivasi yang uh, apa namanya dimiliki, yaitu ada hubungan, target, dan pertimbangan. Jadi di sini tidak hanya uh, apa kita beri dia ruang untuk mengambil keputusan sendiri, tapi dia ternyata juga membutuhkan uh, hubungan yang nyaman dengan orang lain. Jadi dia kalau misalnya sudah Enggak suka sama orang itu biasanya akan sulit untuk mendengar saran apapun dari orang tersebut jadi harus ada rasa nyaman ya rasa nyaman uh, uh, dengan orang tersebut target dia juga bisa dikasih target meskipun di sini hanya uh, 20% ya uh, motivasi berbasis targetnya tapi memang dia tipenya memang harus pakai uh, uh, dengan target jadi misalnya ini kalau seorang sales gitu ya, target kamu bulan ini sekian atau target kamu apa namanya pekan ini sekian misalnya. Nah itu berbasis target. Terus kemudian kalau anak sekolah bagaimana? Kalau anak sekolah berarti targetnya apa? Targetnya misalnya oke okay, ini semester yang lalu kamu nilai yang rendah apa? Nah, berarti bikin program oke okay, biar nilainya naik apa namanya? Apa yang harus dilakukan? terus kemudian capainya diukur secara jelas itu target ya jadi dari dari sejak dini kita bisa melatih anak-anak itu membuat targetnya sendiri ya disesuaikan dengan kemampuan yang dia punya kemudian kalau pertimbangan pertimbangan di sini dia membutuhkan banyak alasan ya ketika dia eh, diminta untuk melakukan sesuatu atau ketika dia dilarang melakukan sesuatu jadi kalau mau nyuruh dia, kita juga harus siap alasannya apa. Kenapa dia harus melakukan itu? Atau kenapa sih dia tidak boleh melakukan itu? Dia butuh alasan yang tepat, alasan yang logis. Ya. Alasan yang logis yang bisa dia terima. Itulah adalah pertimbangan. Jadi kalau kita melihat grafik basis motivasi, ini ada empat. Berarti bagaimana dong untuk penerapannya? Penerapannya disesuaikan dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Jadi ada situasi tertentu yang kita bisa memakai pendekatan rasional berkebalikan. Tapi ada situasi tertentu yang lain, dia lebih butuhnya adalah basis motivasi hubungan. Jadi dia butuhnya oh, udahlah ya aku yakin kok sama kamu tenang ya sabar ya. Nah itu adalah berbasis motivasi hubungan. Kalau target kita kasih semangat kita kasih challenge supaya dia bangkit dari apa namanya dari kondisinya saat itu. Kemudian pertimbangan berarti uh, kita berikan alasan tadi ya. Uh, demikian, ini yang terakhir adalah saran uh, bidang studi, ini adalah untuk uh, SMA ya. Uh, ini 1, 0, angka satu kosong. ini karena tadi di Multiple Intelligence, ini tidak ada yang sangat dominan. Jadi ini kan perbedaannya sangat kecil ya, 14, 11, 10 gitu. Tapi kalau misalkan ada yang satu dominani, misalnya naturalistik e, dominani, sampai 30 misalnya. Nah, kemudian yang lainnya itu kecil-kecil. gitu. Saya pernah mendapati itu linguistik-linguistik itu sampai angkanya itu 60. 60. Jadi sisanya itu yang lain-lain itu kecil-kecil sekali. Nah, itu baru keluar tuh. Untuk yang penjurusannya, itu nomor satu adalah bahasa. Nah, itu ya. Jadi, e, poin yang pertama ini, ini e, basisnya adalah tadi, multiple intelligence, ya baru nanti ini adalah uh, urutan kedua, urutan ketiga dan urutan keempat. Ya, demikian barangkali uh, bapak dan ibu-ibu uh, penjelasan yang bisa saya uh, berikan ya. Mangga uh, tunggu. Nah, baik Bu Aini. Ya. Nah, terima kasih banyak Bu Aini atas penjelasannya yang <tuh> luar biasa sudah sangat detail uh, mudah-mudahan Pak Medi dengan uh, Pak Aris cukup uh, jelas ya Pak silakan kalau ada yang mau bisa... uh, di uh, ya uh, untuk sesi selanjutnya mungkin Pak Aris sama Pak Medi ada yang mau ditanyakan kepada Bu Aini uh, dipersilakan Pak Halo Pak Aris Pak Medi di-unmute, Pak Medi mau tanya itu Bu. Oh iya Pak Medi di-unmute Ini uh, suaranya belum ada Ntar saya deh Saya coba dari sini Halo Ya, ya, ya. Anggap Pak Medi silahkan ya ya. ya ya. baik terima kasih Bu Penjalanan sangat Bagus sekali dan Semakin menguatkan lah kita untuk Produk knowledge gitu ya Uh, cuma satu pertanyaan yang tadi di grafik, kalau itu angkanya nol itu tadi kan kalau yang di NFC tadi itu berarti bukan angka mati ya, en, hasil ENFJ Tapi ya. kalau yang di angkanya nol itu menggambarkan apa bu? Misalnya tadi di, uh, tadi misalnya di basis motivasi tadi misalnya ada nol itu ya? Nol itu artinya bacanya apa itu? Nol. Uh, kalau itu, apa? itu angka mati. Uh, ya. Mati juga bu, angka mati atau? Oh, ya. Jadi eh, karena ini kan basisnya adalah sidik jari ya Pak, eh, artinya ya. kalau misalkan angka nol di situ ya berarti dia tidak bisa didekati dengan cara seperti itu. gitu. Jadi misalnya nih nolnya itu adalah uh, target misalnya gitu ya. Nah berarti uh, kalau kita memberikan apa uh, pendekatan dia dengan cara memberikan target dia malah mungkin tertekan gitu loh. Karena memang bukan tipenya oh. dia target gitu. Yeah. Ya? Nah, okay. Tapi tadi uh, agak yeah. kelewat juga saya jelaskan ya di personal mapping tadi itu, itu ada juga kadang-kadang kita menemukan skor nol Pak. Skor nol sebentar ya, uh, saya buka no lagi. Nah, uh. Hmm. Uh, sudah kelihatan belum Belum ya? Belum, belum. Uh, lupa, lupa, lupa. Bentar, bentar. Nah. Adakalanya itu di, nah di sini pak di apa namanya di personal mapping atau di pemetaan diri itu kadang-kadang itu dia ada nol. Misalkan ini misalkan ya di cara memperoleh informasi berarti apa namanya skornya nol. Nah skor nol di sini bukan berarti dia nggak bisa apa ya nggak bisa mengolah informasi tidak, tapi justru dia lebih fleksibel. Jadi Situasi tertentu, Iya eh, apa namanya bisa intuiting. Situasi tertentu lain, dia bisa pakai sensingnya. Gitu. Nah, dari okay. sini, yeah. uh, uh, Pak Medi sudah pernah direkam? Sudah. Nah, ya. sudah. sudah. Masih apa pak? Untuk yang personal mapping? Yang pemetaan diri ya bu ya. ya pemetaan diri. Saya yang ini lebih ke cacing sama feeling filling ada skor nolnya cacing kan? filling nolnya ya di, yang diarsir itu mulai dari nol nggak ada tadi yang cacing itu uh, minus 15,39 belas cacingnya kayak yang diarsir ya. Okay saya coba uh, yang ada nolnya ya yang ada nolnya itu yanya yeah. ada nonya enggak ya oh, enggak ada ya uh, sebentar saya cari yang ada nolnya ya Pak yeah, Iya right. baik Kalau basis motivasi tadi ada yang nol, Bu. Ya, jadi kalau basis motivasi nol itu berarti uh, Bapak nggak bisa nah. tuh dengan pendekatan seperti itu, gitu. Iya, <laughs> ya, oke ya. Nol okay, ya. Oh, ya. Yang nol itu apa, Bapak? Boleh tahu? Misalnya keyakinan itu, keyakinan. Keyakinan nol. Bapak keyakinannya nol? Iya. Hasilnya? Iya. Kekinanan berarti Pak Medi. <laughs> berarti enggak <Yeah>. bisa. <laughs> nah, kalau keyakinan nol itu uh, ini kemudian kok nggak ketemu yang nol ya. Sugesti ya, sugesti sangat susah. Yeah, yes. nah, jadi kalau bapak nggak yakin ya agak-agak susah tuh. Jadi artinya kalau misalkan apa ikut seminar-seminar motivasi yang kan biasanya kalau seminar motivasi kan suka menggelegar gitu ya Pak ya. Nah itu untuk yang, yeah. yang nol itu kayaknya. Enggak pas tuh, <lacht> jadi lah paling, nah gitu <laughs> Itu yang sama dia <lacht> ya, <Bu. lacht> uh, uh. Ya. Yang tinggi hubungan sama itu Ya, kalau hubungan itu gitu Pak Jadi basisnya itu adalah uh, apa namanya uh, rasa nyaman ya rasa nyaman uh, dengan yeah. orang dengan lingkungan gitu jadi, Saya mau nyari yeah. yang nol. Nah, ini ada nol nih Pak Nah ini personal netting okay. ya. Oke. Ketemu nih. Uh, di sini karena ini nol, ini nolnya ada satu, ada satu kebetulan ya. Ada satu. Ini saya yeah. kecilin biar. Nah, uh, ini berarti yeah. kan dia tipenya apa nih? E. Ya, ini kan extrovert. S yeah. E S. Oh iya. F J atau yeah. E S T J. Ya, ada dua. Jadi ini nol di sini. Nol di sini itu berarti uh, situasi tertentu dia bisa mengambil keputusan dengan mengandalkan feeling-nya, tapi situasi tertentu dia bisa mengandalkan kemampuan thinking-nya. Jadi, uh, penelitian feeling di sini, penelitian feeling di sini bukan berarti dia tanpa pertimbangan atau tanpa logika ya, tapi dia lebih bisa memperhatikan uh, aspek lain atau aspek secara personal. Jadi, misalnya nih, kita punya uh, faktanya adalah satu, dua, tiga, empat, lima gitu. Kalau faktanya satu dua tiga empat lima, berarti keputusan yang harus diambil harusnya A, misalnya. Nah, untuk orang feeling, biasanya meskipun di situ uh, prosedurnya adalah keputusan A yang harus diambil, tapi dia akan melihat sisi personil dari uh, yang bersangkutan. Itu kalau kita ngambil keputusan A, kayaknya belum tepat nih saat ini, karena kondisi yang bersangkutan adalah begini-begini begini. Kita, uh, kita ya. pending dulu deh keputusan A-nya. Ya, kita coba kasih uh, perlakuan begini-begini dulu kira-kira dia mau uh, bisa berubah enggak, gitu nah itu feeling tapi kalau thinking ini uh, kaku jadi dia tegas maksudnya tegas dia benar-benar sesuai sop jadi kalau misalnya harus a yang diambil keputusannya dia harus a jadi dia nggak akan peduli aspek yang lainnya nah tapi bukan berarti thinking itu jelek karena apa ada banyak profesi yang membutuhkan uh, cara mengambil keputusannya itu thinking apa contohnya, dokter gitu ya. Dokter itu ya kalau misalkan gejalanya flu ya dia akan membuat apa? memberikan obat flu gitu. Nggak akan mungkin dia memberikan obat uh, sakit perut misalnya gitu. Uh, jaksa yeah. itu juga gitu, pengacara begitu juga. Kemudian accounting itu juga thinking gitu. Karena kalau uh, accounting digoyang gitu ya bisa digoyang. Ya. Accounting yang yang benar itu berarti ya. <laughs> Seperti itu Pak. Alah jurusan itu. Ya, Ya, jadi makanya di sini tepatnya dua ESFJ dan ESTJ. Nah, secara kalau ESSJ, oh, ESFJ berarti ini adalah profesi yang disarankan. Kalau ESTJ ini adalah profesi yang disarankan. Nah, tapi kalau untuk dunia eh, dunia karyawan ya, dunia perusahaan ini nanti kita tampilannya tidak seperti ini, Pak. Kalau dia kan dia sudah karyawan ya. nanti uh, kita tampilannya seperti ini, itu akan hati. jadi bu, Waduh, berarti sih nggak cocok dong bu, gitu ya. <laughs> Dan nanti kalau untuk karyawan, tampilannya adalah misalnya FG FJ itu uh, tipenya orang, oh, kemudian sifat-sifatnya ya bu, lebih nah, kekuatan yang dimiliki, kelemahannya, kemudian seperti itu. Nah, itu adalah untuk karyawan, ya demikian juga dengan tipe-tipe uh, yang lainnya. Itu Pak Medi oh. ya. terima kasih Bu. Jadi bisa dua ya Bu Yata. Apa hasil ini? Ya. Bahkan... dan ESPG. Ya, betul. Bisa 8 juga ya Bu. nah oh, pernah. bisa 8 ya. Dari ronol banyak banyak. 0 Pak. Eh, diulangi ya. Karyawan tadi Bu, yang ditampilkan apa? iya eh, untuk karyawan nanti yang ditampilkan adalah keunggulan yang dia, yang dia punya atau kekuatan, ya, kekuatan yang dia punya kemudian kelemahannya apa terus kemudian eh, apa namanya cara pengembangan dirinya itu harus bagaimana itu yang dikeluarkan nanti untuk karyawan. Oh untuk karyawan dan memang untuk pelajar beda ya. Beda, iya. Ha -ha. Okay. Satu lagi bu tadi yang mau tanya. Ya silakan pak. Ya, terima kasih. Uh, tadi dari Pak Dodi tadi yang menjelaskan tentang aplikasi Smart itu kan ada rencana, ada berbagai apa produk layanan um, Allsmart itu ya, gitu. maksudnya tuh nanti itu terintegrasi nggak antara Smart ini dengan produk-produk yang lain itu untuk dalam kita mem memasarkannya atau menawarkannya ke customer gitu atau calon customer gitu? Oh, yeah berbagai layanan, ya. berbagai layanannya itu, ya. Ini kalau kita lihat di sini ini uh, yang kita lakukan setelah analisa ya. Yang pertama nanti ada konsultasi gratis. Jadi nanti di aplikasi itu Pak ada tombol uh, apa namanya uh, konsultasi psikolog. Ada layan tombol konsultasi psikolog. Nah di konsultasi psikolog itu nanti, oh. uh, apa namanya nanti ada siapa yang online nih, psikolog yang online siapa. Jadi uh, orang tua itu bisa milih nih, uh, saya hari ini mau konsultasi dengan psikolog uh, siapa. Dan dia juga bisa klik okay. uh, di psikolog itu, okay. uh, ini latar belakangnya apa, pengalamannya di apa, itu keluar nanti Pak di situ. Oke, okay. ya, yeah, ya. Yeah. Nah, terus kemudian, Eh, apa namanya konsultasi di itu juga itu ada eh, apa namanya, psikolog itu bisa membuat, kalau dokter itu semacam rekam medis, Pak semacam rekam medis semacam rekam medis itu ya nah, tapi memang itu tidak bisa terbaca di aplikasi, karena itu hanya catatan untuk psikolog nah, ketika ini orang yang sama akan melakukan konsultasi lagi di lain kesempatan, psikolog yang berikutnya, yang eh, apa namanya misalnya untuk konsultasi kedua dia dengan psikolog yang berbeda misalnya gitu ya psikolog yang kedua ini bisa membaca nih rekam medisnya di situ ya. jadi oh ya waktu itu apa namanya catatan konsultasi apa apa yang harus diperhatikan apa gitu ya atau nanti psikolog bisa ngecek juga ibu saran psikolog yang lalu sudah dilaksanakan atau belum itu bisa bisa langsung terekam di situ Ya. ya. Baik. Ya. Baik, bro, terima kasih. Cukup, ya. Ya. Ya baik. cukup, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya mau tanya ini. Ya. Mara, Pak Paris, silakan Saya itu kalau sama Pak Medi kebetulan apa namanya uh, yang yang ada di Pak Medi di saya enggak ada. Yang di Pak Medi enggak ada saya ada. Kebalikan ya sama Pak Medi. <laughs> gitu ya. Saling lah. Saling melengkapi lah, Bu. Nah, ya. Apa tuh kira-kira, Pak? <laughs> uh, yang saya mau tanya ini, Bu. Tadi saya, apa namanya ya, dari presentasi itu tahun 2004, itu baru ada penelitian terhadap 10.000 ya? Ya. 10.000 siswa. Uh, terus kemudian yang itu menyatakan bahwa dari hasil itu, bahwa uh, apa namanya tes minat pakat melalui sidik jari ini, ya itu dia. Nah, itu mulai semacam uh, lebih bisa diterima gitu, Bu, ya? Kurang yeah. lebih gitu, ya? Ya. Yeah. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, Bu, yang saya ingin tahu, gitu. di kalangan para psikolog ya, atau uh, apa namanya ya, yang berkaitan dengan ini, dengan uh, tes sidik jari melalui, uh, tes sidik jari ini, tes minat bakat polisi sidik jari ini, penerimanya bagaimana? Apakah... Apakah e, maksudnya secara dominan sebagian besar itu sudah bisa terima atau sebagian masih merasa tersaingi atau gimana, Bu? Itu yang pertama. Yeah. Sekalian yang kedua, ini yang berkaitan dengan yang karyawan tadi ya, yang karyawan. Mm -hmm. e, pengalaman Osmat itu dalam pendekatan ke perusahaan ya, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan e, apa namanya semacam tes minat dan bakat. Itu selama ini perusahaan-perusahaan macam apa, terus kemudian pendekatannya seperti apa, mungkin bisa bisa share pengalaman. Gitu. Uh, ya, yeah. yeah. uh, yeah, Saya yang kedua dulu yang saya jawab ya, Pak. Kalau yeah. <laughs> nah, untuk di perusahaan, memang uh, karena tadi, Pak, kita terbentur pandemi ya, uh, jadi memang yang uh, pernah saya lakukan itu baru di al Pak. Di al uh, yang seleksi calon pimpinan seluruh Indonesia itu. Terus kemudian ada beberapa sekolah kecil eh, apa namanya eh, itu juga untuk memilih atau menyaring calon eh, kepala sekolah atau pimpinan sekolah. Jadi di situ saya biasanya presentasi ya, saya biasanya presentasi atas hasil yang sudah didapat. Kemudian hmm, dari presentasi itu eh, saya membantu untuk eh, apa namanya mengambil apa kesimpulan baik memberikan gambaran lah berikan gambaran eh ini si A bagaimana si B bagaimana dan akhirnya melalui diskusi itu akhirnya dapat tuh Pak. Oh benar berarti eh oh iya betul juga ya ternyata si A ini seperti ini seperti seperti ini. Berarti yang pas yang mana nih Bu di misalkan sekian calon gitu. Nah, kalau untuk perusahaan secara perusahaan secara besar itu memang kemarin kita baru mau jalan dengan itu Pak. Oke OC. Uh, kita, uh, apa namanya, OKOC di mana? Di Jakarta. Kita ketemu dengan CEO-nya, kemudian uh, sempat presentasi juga dengan Bang, siapa yang abangnya Sandi itu? Lupa namanya. Uh, lupa namanya. <laughs> jadi, hmm, jadi di OKOC itu nanti ada, ada program, apa namanya, uh, training ya, training. Nah, jadi... Orsmat itu diharapkan terlibat di situ gitu jadi setelah dipetakan melalui Orsmat, kita tahu kelemahannya ada di mana karena kan kalau entrepreneur itu kan kita butuh eh, apa namanya profil yang khusus juga ya Pak untuk eh, entrepreneur jadi sebagai entrepreneur dia kurangnya di apa eh, apa namanya nah dari dari situ nanti kita eh, membuat saat semacam eh, trainingnya mau diarahkan kemana seperti itu nah tapi itu juga tadi mis, eh, sekali lagi terbatas kita ketemu apa corona jadi pelatihannya belum bisa dijalankan pak karena eh, apa, dari OKOC itu eh, pelatihannya mintanya offline ya kemudian pertanyaannya ini tahun 2004 ya betul ini 2004 ini memang eh, jadi 2004 itu <coughs> jadi 10.000 anak ini pak 10.000 anak ini tidak tidak di apa ya tidak diperoleh dalam dalam tahun 2004 aja. Jadi ini adalah kumpulan dari beberapa tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Dr. Mary Lee itu tadi. Dan eh, apa namanya di Jerman ya, sekolah Gymnasium Gymnasium School itu juga sudah menggunakan basisnya adalah analisis analisis deg jari. Itu dia pakai dari anak usia umur 5 tahun. Jadi pendidikan di gymnasium school di Jerman itu, dari umur lima tahun itu anak-anak juga sudah dipetakan bakatnya ada di mana, bakat terkuatnya ada di mana. Kemudian di usia 16 tahun mereka sudah langsung terjun ke masyarakat untuk mengimplementasikan bakat yang dia punya. Jadi umur 17 ketika dia masuk perguruan tinggi itu sudah tidak ada salah jurusan Pak di Jerman itu Pak anak-anaknya. Jadi sudah benar-benar sesuai dengan bakat yang dia punya, bakat dan pengalaman yang dia punya. Dan untuk di kalangan psikolog sendiri itu betul kata Pak Aris tadi masih ada yang pro dan kontra biasalah Pak, masih ada yang pro dan kontra. Sebagian besar itu kalau yang kontra itu memang dia masih apa ya pandangannya masih lebih ke sido science ya. Jadi dianggapnya itu ini ini nggak nggak ilmiah lah gitu padahal sebenarnya kalau kita uh, kalau kita lihat penelitian memang kebetulan penelitian itu yang sudah banyak melakukan penelitian itu di luar negeri ya uh, itu jurnal juga sudah banyak penelitian penelitian tentang validitas dari analisa sidik jari itu sendiri gitu kira-kira Pak Aris. Baik terima kasih ya. Bu. Terima kasih Baik. Uh, baik. Nah, Pak Aris dengan Pak Medi. Uh, bagaimana? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Dari saya sudah cukup, Bu. Cukup. Cukup, Bu. Ya. Cukup, cukup ya? Cukup, ya. Nah, baik, ya. Baik. Cukup. Uh, terima kasih, Bu Aini. Ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Uh, terima kasih juga untuk uh, siapa. Oh ya, Bu Bu Bu Aini, ya. Pak Jamal, dan yang lain. Ini saya Mohon maaf, lupa lupa banget untuk memperkenalkan Bu Ika. Mungkin Bu ini juga belum kenal Bu Ika ya. Aduh ya Allah, kelupaan gitu. Padahal beliau lah Bu Ika ini yang luar biasa Bu semangatnya. Uh, beliau ini yang memperkenalkan uh, kita semua dengan Pak Medi dan Pak Aris begitu. Hmm, yeah. Kita kasih kesempatan sebentar ya Bu ya untuk Bu Ika. Nah, silakan Bu Ika. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, pagi. nama saya Ika Wirasari Kusumawardani. Saya, timnya Pak Aris ini, ibu-ibu uh, dan bapak sekalian. Uh, saya uh, se apa, fokus pada pengembangan pendidikan ya, ibu ya. Terutama ini di Brilliant Kids Club, kemudian... Uh, beberapa bulan lalu sebenarnya saya sudah dapat informasi alu smart ini kita ketemu bu lalas itu akhir tahun ya bunda ya uh -huh. kita ketemu akhir tahun memang kan awalnya ceritanya karena sambil mengajar melihat uh, bagaimana ya cara-cara uh, memaksimalkan gaya belajar anak tadinya sih seperti itu yeah. kemudian uh, saya ketemu bunda lalas kita Ngobrol, ternyata Bunda Lales di Ausmart. Nah, baru saya follow up ketika masa pandemi malahan ya, awal-awal masa pandemi itu uh, saya beranikan dengan suami, uh, mau tahu itu gimana sih, uh, seperti apa sih. Ternyata baru sekitar tiga bulan ya Bunda Lales ya, Alhamdulillah sih, untuk, untuk, untuk awal lah, untuk awal saya, baru menangani sekitar lima puluhan ya lima puluhan uh, klien yang, yang masa pandemi loh 50 luar biasa saya <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> tapi, <tose> tapi sebenarnya buat saya yang terbiasa kerja dengan uh, apa target ya Bunda lalas itu saya tuh sampai malu di grup itu aduh saya jangan-jangan paling sedikit nih <laughs> jangan saya paling sedikit nih karena saya sama ini ini Haris ini beliau ini mentor saya Bunda Lelas kenal Pak Aris sudah lama sekali benar-benar seperti ayah sendiri sebenarnya ya. itu udah udah udah apa benar-benar saya eh, dididik nih sama Pak Aris nih dari, dari awal saya di Brilliant sebagai manager, kemudian sekarang eh, membuka di BNR ya kita terus pengembangan juga. Nah, kalau dari yang tadi pada eh, ceritakan, kita bisa Brilliant bisa masuk dalam apa aplikasi nanti kan Alsmart punya aplikasi ya. gitu kemudian minat bakatnya Uh, kemana anak-anak ini? Karena kami fokusnya di bidang uh, ini, ya, kursus, ya, kursus bahasa Inggris. Itu bisa, ya, kita, kita, kita, kita, kedepannya bersama-sama gitu ya Bisa-bisa bisa kita, bisa, bisa ya ya ya artinya, artinya uh, target marketnya biar sama-sama seperti itu Nah inginnya uh, baik beriliannya juga dan uh, Alsmart ini kita sama-sama uh, punya hasil maksimal di situ dan uh, kebetulan kemarin baru sebenarnya kami baru komunikasi secara detail untuk Alsmartnya sama uh, Pak Aks dan Pak Medi itu baru pekan lalu tapi tanggapannya alhamdulillah ya dari hasil penjelasan dan beliau-beliau juga sudah merasakan hasil printernya Kemudian uh, kedepannya depannya ya memang kita mau memaksimalkan itu semua. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Bu Ika. Jadi uh, Bu Ika dan saya adalah satu tim, jadi mudah-mudahan nanti Pak Aris dengan Pak Medi juga akan berada di dalam tim yang sama. ya. Uh, kita saling mendukung ya Pak Aris, Pak Medi, mudah-mudahan siap Bu. nanti ya, siap. di kalau misalkan... Uh, ada yang perlu kami bantu, kami tetap siap bantu. Baik dari cabang Bogor maupun dari pusat ya, Pak Bu Aini ya, Ainda. Balalan oh, ya. Uh, <laughs> ya. Jadi lupa nih yang belum saya. Uh, oh, emang nggak Pak? Emang nggak Bu? Emang ini apa kaitannya dengan layanan untuk sekolah ya? Nah uh, uh, kalau kita nanti masuk ke sekolah Pak uh, Medi dan Pak Aris itu uh, kalau misalkan ya. sekolah itu mau menggunakan All Smart gitu ya? nanti kita punya dashboard tersendiri, kita buatkan dashboard sendiri untuk sekolah yang bersangkutan, jadi sekolah itu langsung bisa secara sekilas bisa melihat pemerintahan siswa-siswanya seperti apa. Nah, secara detail monggo Pak Indra dijelaskan untuk dashboard uh, sekolah. Mangga Pak Indra. Oke, ya. Halo, ya. Baik, terima kasih Bu. Uh, dashboard sekolah itu, jadi nanti uh, setelah di-scan, mereka itu, mereka akan dapat sebentar. Saya buka dulu, jadi mereka akan dapat uh, akun. Mau share screen, Pak Indra? ya? Boleh, hmm. sudah di... Sudah, sudah saya jadikan host. Bentar. Enggak, saya lupa loginnya. <laughs> Jadi ada semacam ini ya Pak ya, apa tuh namanya, apa namanya ya selain dah <laughs> rangkuman gitu ya. ya jadi nanti di dashboard itu akan kelihatan tuh uh, pak artinya uh, siapa aja yang uh, cenderungnya visual, siapa saja yang uh, auditory misalnya atau seperti kelompokkan ya kelompokkan. kemudian juga itu akan membantu sekolah juga untuk bisa melihat kira-kira karena nanti itu uh, sudah terbaca ya bakat kuatnya siswa itu ada di mana. nah uh, sekolah bisa apa merancang kira-kira uh, akan membuka program ekskul apa saja yang sesuai dengan peminatan yang ada di anak-anaknya itu jadi benar-benar ekskul sekolah itu tidak apa ya uh, ya tidak ya tidak membazir lah ya artinya benar-benar siswa uh, sesuai dengan bakat terkuat siswa itu sendiri baik uh, kayaknya lagi ada gangguan di server ini saya nggak bisa akses, akses. Paling yang saya gambarin itu, uh, Yang saya gambarin itu uh, hasil dari salah satu hasil dari dashboard aja kali ya. Ini semacam studi kasus. Uh, jadi nanti uh, data dari sekolahan uh, Pak Aris nanti akan dibuatkan dashboardnya oleh Pak Indah ya Pak? ya. Iya betul nanti Jadi data berolah uh, data Misalkan perangkatan uh, siapa aja yang visual aja. Demikian ya Pak Indah ya bisa dibantu Iya betul Pak Jadi uh, salah satu fungsi dari dashboard itu memang untuk mengolahkan uh, siswa jadi uh, bisa juga uh, misalnya sekolah itu mau mengadak, mengikuti kegiatan-kegiatan eksternal yang membutuhkan anak-anak dengan uh, apa dengan uh, dengan apanya dengan personality yang tepat gitu ya, ini sebagai contoh saya mohon maaf tadi dashboardnya saya coba kayaknya saya habis rubah tabel jadi ada yang salah ada yang uh, keselero ya ini, uh, ntar. Ini uh, kita ambil contoh studi kasus di salah satu SMA. Uh, jadi misalnya SMA, salah satu SMA ini mengizinkan mengikuti kompetisi robot dengan maksimal anggota enam orang. Nah, kita pilih enam orang itu ada pimpinan tim, desainer, mekanik, juru bicara dan anggotanya nah bagaimana sih alsmart bisa membantu gitu tidak cuma di personal tapi di kelompok nah ketua tim itu seperti apa itu ketua tim ya. adalah orang punya jiwa kepemimpinan, visioner, fleksibel dan termotivasi pada target jadi tadi ada basis motivasinya target nah, kemudian dia di mbti-nya ada orang yang fleksibel nah di situ kita bisa kelompokkan, pak uh, apa oh, Siapa-siapa saja dari satu sekolah itu yang punya uh, potensi seperti itu. Nah, di sini kita dapat tiga orang. Nah, kemudian dari desainer, kita juga sama, orang yang kreatif, otak kanan, memiliki kemampuan visual spasial bagus dan sangat detail. Jadi kita kelompokkan ini otak kanan, uh, orang yang detail, sensing, dan visual spasialnya, multiple images-nya ada di visual spasial nah dari sekian ratus orang yang kita tes itu ada satu orang saja yang uh, yang punya kemampuan seperti itu berikutnya juga dengan mekanik uh, tipikalnya adalah kemampuan operasional logika matematika yang tinggi detail dan patuh pada peraturan karena kalau ini kan mekanik ya nah di situ ada tiga orang uh, kemudian ada juru bicara dengan komunikasi yang kemampuan komunikasi yang bagus ada juga tiga orang Nah, kemudian ada anggota tim. Uh, ada dua satu orang. Eh, anggota tim itu orang yang cekatan, kemampuan uh, operasional tinggi, dan bisa mengandalkan kondisi sekarang. Jadi orangnya tuh sigap lah. Nah, dari situ cuma ada satu orang nih dari 200 ratus orang yang kita tes. Jadi uh, kalau biasanya di sekolah-sekolah itu uh, biasa uh, apa? Orang yang ikut kegiatan, ikut eksko ikut uh, kompetisi itu, itu-itu aja. Nah, di sini sekolah mm -hmm. bisa membantu untuk menentukan siapa-siapa aja sih orang-orang yang bisa masuk sesuai dengan bakatnya. Nah, jadi, sini kita bisa kan uh, timnya terdiri dari ketuanya, desainer, mekanik, juru bicara, dan anggota. Seperti itu, Pak. Salah satu fitur tambahan asmat yang bisa kita sampaikan. Eh, mohon maaf, saya lagi ada ke, ini lagi lain. Jadi, agak-agak gugup. Okay. Itu tuh, Pak. Hmm. Baik, Pak. Gimana, Pak? Sudah, ya. Pak. Cuma untuk... untuk... untuk... Ya, ada Kita Halo, pak Indra? ya Halo untuk... untuk... Halo untuk... untuk... pak untuk... Uh, sudah untuk... untuk... untuk... untuk... untuk... untuk... untuk... untuk... nanti saya, saya coba untuk... dashboardnya dulu nanti saya untuk... nah baik-baik Oke, okay, uh, mohon maaf Pak Aris, uh, dashboardnya tidak bisa ditampilkan saat ini uh, karena ada hal teknis ya yang baik terhadapi jadi pada kesimpulannya adalah saya pernah dan uh, SMA IT boarding Alkafe ini juga saya sendiri waktu itu yang, uh, apa, yang menganalisa ke sana dan memang betul jadi setelah mereka tes, uh, kemudian didapatkan hasilnya dan kami datang uh, membawa psikolog banting uh, untuk uh, menjelaskan kepada para guru, gitu kepada kepala sekolah, dan itu uh, didapatkan dashboard uh, seperti itu. Jadi, ada uh, untuk siswa al yang sudah dites, itu berapa orang yang visual, ya berapa orang yang uh, kalau dari segi gaya belajar atau dari multiple intelligence, nanti juga dikelompokkan, kelompokkan lagi apapun yang diminta data oleh pihak sekolah itu bisa kami e, berikan gitu mungkin kalau sekolah sendiri yang mengelompokkan itu mengklasifikasikan itu akan kesulitan begitu jadi kami pihak IT Pak Indra itu membantu untuk mengklasifikasikan e, sesuai dengan yang diinginkan oleh sekolah kalau sekolah menginginkan berdasarkan uh, belajar nanti akan dikelompokkan siapa aja yang Uh, memiliki uh, gaya belajar misalkan visual-visual semua berapa persen visual berapa persen uh, auditori gitu untuk supaya nanti uh, metodologi belajar oleh para guru itu bisa disesuaikan di dalam kelas itu yang dominannya visual atau auditori atau mungkin kinestetik yang memerlukan alat peraga karena bagi anak kinestetik dia akan lebih cenderung menyerap uh, jika menyentuh gitu ya pak ya. Atau mungkin uh, untuk um, basis motivasi ya uh, Saya beberapa kali ke sekolah itu yang sangat menarik buat mereka adalah memotivasi Karena banyak sekali guru-guru yang uh, tidak tahu bagaimana cara memotivasi Karena yang mereka tahu hanya memberikan uh, sugesti begitu Tapi kok nggak refek? Nah disitulah uh, mereka membutuhkan basis motivasi ini yang uh, atau cenderung digunakan sehari-hari gitu Kemudian, nah, tapi karena sekolah itu jumlah siswanya banyak, nah, maka mereka membutuhkan data itu di dalam uh, satu kelas. Itu siapa aja yang uh, rasional berkebalikan, gitu. Siapa aja yang hubungan gitu, sehingga guru bisa uh, melakukan treatmentnya kepada siswa secara personal. Nah, mungkin sekilas demikian. Nanti, satu saat kalau kita ada. Ketemu lagi dengan Pak Indra, nanti kita minta dashboardnya ya, atau bisa ya, lewat WA nanti kirim ke Pak Hari ini, hari ini juga saya selesaikan um, Bagaimana Pak, ada Pak? Belum-belum, lagi saya trace dulu sebentar Oh iya-iya, oke okay. uh, Bagaimana Pak Aris dan Pak Medi sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi atau bagaimana? Ya, saya sedikit aja Bu ini hmm. Ya, saya ada sedikit pertanyaan bu. Baik, baik pak. Tanya sedikit. Mungkin ini bu, kalau bisa ada, saya minta kalau ada, kalau bisa mungkin bisa dibuat semacam ringkasan atau dari, dari ini manfaatnya apa aja, bla bla gitu. Kemudian aplikasinya secara ringkasan bu untuk kami presentasi menjelaskan ke calon customer, gitu, bu manfaat ah. dari scan city dari ini dan aplikasinya penerapan contoh sepertinya, contoh studi kasus tadi bagus, bagus sekali, gitu. Untuk, contoh itu. Oh, baik Cukup. Pak, mungkin Bapak membutuhkan konten-konten uh, ya Pak, uh, dari brosur, proposal, dan sebagainya. Nanti kami kirim via WA ya Pak, via Bu Ika, atau bisa juga saya langsung ke Bapak. Ya. Kami kirimkan uh, beberapa ya, pendukung supaya Bapak bisa... Iya, siap Pak nah, Pak Nanti ya memodifikasinya atau bagaimana ya nanti Pak Aris dengan Pak Medi. Nanti coba kami bantu ya Pak nanti Pak kirimkan via WA. Demikian. Uh, Pak Indra, bagaimana, Pak? Iya. Baik, terima kasih, Bu. Ya sudah, ya. Itu saya. Smart Saya sedang memperbaiki. Pulalah sedikit permintaan. Ya. Oh mangga Pak Maris uh, yang pertemuan hari ini tadi yang disampaikan Bu Aini rekaman belum dikirim ya Oh ya ya Pak tadi saya mau merekam dari awal tapi karena gugup ketemu Pak Aris <laughs> sama Pak Mendy <laughs> jadi lupa merekam Tapi pas, alhamdulillah pasti pas Bu Aini menjelaskan saya baru ingat jadi udah saya rekam dari mulai Bu Aini mudah-mudahan ya. uh, nanti enggak ini enggak enggak salah merekam saya, saya uh, biasanya ada kohos karena ini lagi di rumah jadi asisten saya enggak ada gitu jadi semuanya serba sendiri ini Pak mudah-mudahan nanti bisa nggak. kami kirimkan bareng. baik terima kasih mungkin kalau boleh saya tampilkan sekarang dashboardnya boleh ya tadi mohon maaf ada satu ya. uh, revisi jadinya ada gangguan ini seperti ini dashboardnya jadi kita bisa nyari ini siswa untuk satu sekolah ya. Jadi setiap uh, sekolah itu dikasih apa? Dikasih akses. Misalnya di sini uh, SMA Ravi, si login dia hanya mendapatkan data sekolahnya dia sendiri. Uh, kemudian di sini ada hasil analisanya. Kita bisa cari, kita bisa filter uh, berdasarkan nama, berdasarkan sekolah berdasarkan jenis anatika, atau responsif, dan kemudian kita bisa bangun catatan di sini. Kita bisa berikan catatan-catatan perkembangan siswanya setelah sepanjang sekolah. Jadi catatan ini akan tercatat terus sampai dia lulus, akan dibawa terus. Seperti itu sih gambarannya. Hmm. Ini saya nggak bisa masukin karena ya ini udah di, ada di miliknya sekolah. Jadi kalau saya tulis catatannya nanti hmm. uh, udah masuk ke production. Jadi dia bisa catatan, kita bisa lihat catatannya. Seperti itu. Nah, baik Pak Indra. Nah. Jadi bisa membantu sekolah banget ya Pak ya? Ya, bisa. nanti bisa dihubungkan. Kalau memang dibutuhkan dihubungkan ke aplikasi internal sekolah, kita tinggal kirim datanya. Hmm. Luar biasa. Berkis. Jadi sekolah bisa... Sekarang lebih uh, personal gitu ya, treatment kepada masing-masing uh, siswa. Uh, ini uh, luar biasa nih Pak. Oke, okay. uh, kalau uh, bagaimana Pak? Uh, sudah selesai atau ada yang mau disampaikan? Pak Indra? Uh, satu tambahan yang mungkin perlu, perlu kita kasih juga bahwa Uh, di Alsmart ini kita menjaga kerahasiaan data sidik jari Kenapa kita bikin semuanya otomatis Karena uh, gambar sidik jarinya itu tidak kita simpan Pak Jadi uh, karena kalau gambar mentah sidik jari itu sangat berbahaya Bisa dipakai untuk yang lain ya Karena itu kan kayak pin ATM lah istilahnya itu gambar sidik jari Jadi kita sama sekali tidak menyimpan itu data itu, yang kita simpan hanya hasil analisanya saja. Jadi kita aman ya pak ya? Ya jauh lebih aman dibandingkan aplikasi yang lain yang masih menyimpan bahkan ada juga yang malah di print sidik jadinya Seperti itu. Uh, baik uh, itu juga jadi salah satu kelebihan dari Allsmart juga pak, uh, Pak Medi, Pak Aris uh, ya yeah. uh, bahwa uh, keamanan uh, sidik jari kita atau klien kita. Uh, luar biasa, Smart memperhatikan sampai ke sana, gitu, karena mungkin jarang orang tidak tidak sadar gitu bahwa sidik jarinya ini bisa saja digunakan orang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. gitu. Uh, demikian, Pak Aris, Pak Medi. Ya. Uh, Oke, okay. uh, mungkin dari pihak pusat ya, kasih. Uh, ada yang mau disampaikan lagi? Gimana? Ya, Bu, ini mangga. Cukup, cukup, belahlah, cukup, leles. Ah, cukup, ya. Cukup, baik. Terima kasih banyak, Bu. Ini ya. Pak Indra, ya. Baik, makasih, Bu. Pak Jamal ya. juga luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas dukungannya kepada cabang Bogor untuk uh, selalu mendampingi kami. Terima kasih kepada ya. Pak Medi Paris. Mudah-mudahan, uh, walaupun pandemi semangat ya, Pak, untuk nah, mengenalkan hati. terlebih dahulu. Uh, nanti panennya nanti nah, pak, kalau sudah pandemi selesai <laughs> Jadi saya pun demikian sekarang uh, oh, sering mengetahui sekolah-sekolah ya. sekolah, gitu Walaupun mereka sebenarnya belum bisa realisasikan Tapi justru di masa pandemi ini kalau menurut ahli uh, branding ya Pak ya Memang saat inilah kita perlu bergerak begitu untuk mengenalkan Membranding bahwa kita adalah orang oleh dan kalau smart ini memang eh, belum banyak Pak cabangnya gitu ya belum banyak juga yang bergabung jadi luar biasa untuk Pak Medi dan Pak Aris ini eh, pasarnya udah sangat luas gitu karena kitalah orang-orang ya. yang pertama Pak begitu ya kalau yang lain mungkin sudah jenuh sudah begitu banyak orang Hai. yang bergabung tapi untuk Smart ini masih sangat luas Pak untuk eh, di di apa ya dipasarkan gitu eh, dan dukungan pusat juga luar biasa ya. Uh, Oke, okay, sampai di sini mungkin uh, pertemuan kali ini. Semoga kerjasama antara All Smart dengan Pak Medi dan Pak Aris, Bu Ika, uh, berjalan dengan lancar. Begitu. Uh, terima kasih banyak buat semuanya. Okay. Uh, yeah, kami terima kasih. tutup ya pertemuan hari ini. Yeah, terima kasih. Uh, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Yeah. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa. Berjumpa, Pak.